Oke okay, kembali lagi di channel Indonesia Kamera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 Oke yang pertama silahkan kalian Nyalakan kameranya ya seperti ini sudah saya nyalakan di kameranya Oke yang kedua kalian kalian atur ISO nya paling rendah ya saya ini saya gunakan iso 100 Sini paling rendah di di kameranya ya bisa dilihat seperti ini oke okay. Lalu yang kedua kalian atur apa turnya atau diafragma di 22 yang paling tinggi bisa diatur lagi saya pakai 22 saja dan shutter speednya kalian bisa pakai di 13 detik atau terserah saya kali ini gunakan 10 detik aja Oke, langsung menuju ke tutorialnya. Seperti ini ya. Ciro lu, ayo. Oke, okay, dan kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Oke okay guys, seperti itu tutorial dari Indonesia Kamera. Jangan lupa nonton video-video lainnya. Oke, okay, bye-bye. See you.